Ayo nga Jom kan Sol non Nol Eh, sana lo Ada yang gitu. Ngaku Ngakunya banyak tontonan Nonton drama Korea aja Ngidip gitu, tetangga Paling bener Yang First Media Channel paling banyak konten streaming Paling lengkap Nonton apa aja Gak putus-putus. Buat-buat Nonton sampai ketiduran Nah, ini yang benar.